Assalamualaikum bunda. Kali ini aku akan memasak ikan acar kuning. Kita siapkan ikan, bumbu-bumbunya cabe, bawang putih, bawang merah, kemiri, lada, kunyit, jahe, daun salam dan daun jeruk. Untuk sayurannya, ada timu, sekitar dua buah kita potong-potong panjang ya bunda, ada cabai, cabai rawit, cabai bulat-bulat, dan dua buah tomat. Untuk bumbu, bumbunya kita haluskan, kita blender aja ya bunda ya. Yang mau diulek juga boleh, bun. Oke, sampai halus ya bunda. Oke, sekarang kita menggoreng ikannya dulu ya bunda. Di sini aku memakai ikannya ikan kurisi bunda. Kita goreng ikannya, boleh sampai matang, boleh juga setengah matang, Bunda. Nah, ini nih, ikannya udah jadi, udah kita goreng. Sekarang kita ingin menumis bumbu yang kita haluskan tadi, ya, Bunda. Ya, kita panaskan minyak, kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi, atau kita haluskan, kita tumis. Kita tumis sudah harum nih, Bunda. Wanginya kita kasih garam ya, Bunda, secukupnya. Kita kasih gula secukupnya, Bunda. Gula putih ya, Bun. Kita kasih air. Kita tunggu Sampai bumbu matang Kalau kurang air Boleh juga ditambah air ya bun Kita kasih air lagi bun Airnya agak sedikit banyak ya bun Karena nanti kita akan Memberi sayuran Dan ikan yang sudah digoreng tadi ya bun Supaya meresap bumbunya Kita kasih daun salam dan daun jeruk Kita tunggu lagi, kita masukkan timun yang sudah kita potong panjang-panjang ya, Bun. Dan kita masukkan cabai rawit bulat, kita tunggu sampai sedikit layu. Kita aduk ya, Bun. Untuk menu masakan ini, salah satu favorit keluarga aku, Bun. sudah mulai layu ya bun, timunnya dan cabenya. kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi bun. kita aduk biar bumbunya meresap. oh iya untuk penyedap rasa buat yang suka dikasih aja nggak apa-apa kok bun. aduh sampai kuahnya sedikit meresap ya belum nah, ini udah matang deh sudah meresap sepertinya kita masukkan tomat Oke, kita sajikan Bunda. Oke, Bunda, selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya, Bun. Jangan lupa like dan subscribe ya, Bunda. Untuk resep penuhnya bisa dilihat di link deskripsi ya, Bun.